Desa Pasirian merupakan salah satu desa di Kabupaten Lumajang yang memiliki enam dusun diantaranya adalah dusun Gaplek, Gedung Pakis, Ledok, Joho, kebonan dan Tekir. Tak jauh dari kaki Gunung Semeru, Desa Pasirian juga terkenal dengan potensi wisata desanya yang sering disebut WTA atau Wahana Tambuh Asri. WTA merupakan tempat wisata desa yang terletak di Gunung Tambuh di Dusun Kedung Pakis, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, wahana tambur asri menjadi tempat favorit bagi masyarakat sekitar karena terdapat banyak spot foto dan spot aktivitas yang dapat dilakukan di sana tanpa dipungut biaya masuk maupun biaya parkir. WTA terbagi menjadi dua area: area pertama terdapat kolam pemancingan ikan serta fasilitas umum seperti musola, gazebo. Dan toilet serta lapangan voli di area kedua terdapat taman yang pertumbuhan tanamannya tidak beraturan dan kurang tertata rapi. Padahal di sana ada playground dan warung-warung yang masih berpotensi untuk dikembangkan agar dapat menarik lebih banyak pengunjung, sehingga lebih banyak meningkatkan roda perekonomian pedagang maupun UMKM yang ada di sana yang baru aktif kembali setelah pandemi berakhir. Oleh karena itu, kami berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di area taman tersebut. Kami mencoba mengusulkan terobosan terbaru kepada perangkat desa, toko masyarakat, kelompok sadar wisata, tim berdaya, tim kreatif dan masyarakat. Kami Mahasiswa KKN kelompok 450 Universitas Jember berinovasi untuk membuat taman teras ring yang sesuai dengan bentuk taman yang ada di sana yang ditanami dengan bunga water desi, bunga matahari, jenggir merah, dan bujuk merah dengan adanya irigasi tetes bagi salah satu terobosan efisiensi perawatan taman. Selain itu, kami juga membuat greenhouse untuk menghindari ancaman atau bahaya dari Hewan monyet yang ada di sana, serta memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta lingkungan yang dikehendaki untuk pemeliharaan bibit tanaman. Sebagai penambah daya tarik, kami menambahkan spot foto bertemakan kincir angin Belanda yang cukup langka di Lumajang, sehingga harapannya pengunjung akan tertarik untuk berkunjung kembali karena wahananya berbeda dengan tempat wisata lain. Untuk mensukseskan dan merealisasikan program kerja ini, kami juga mengajak anak SD kelas 6 SDN 2 Pasirian, yang mana sekolah tersebut paling dekat dengan wahana tamu asri untuk mengenal lebih dekat potensi wisata yang ada di desanya. Ini juga berbagi sedikit ilmu dan pengetahuan mengenai kelestarian lingkungan dengan cara yang asik dan tidak membosankan. Harapan kami, calon generasi muda inilah yang akan sadar untuk menjaga dan menumbuh kembangkan potensi yang ada di desa. Selain program kerja, kami juga mempersamai beberapa kegiatan yang ada di desa. Contohnya, sedekah desa, kegiatan donor darah, pengajian di desa, posyandu, Membantu membranding UMKM minuman bunga telang yang ada di sana Serta bermain di sana untuk meramaikan apa yang ada di Gunung tambuh Saya selaku ketua poda Mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik KKN dari UNED ya Sebenjak uh, kehadiran adik-adik Taman yang sebelah kanan, area kanan itu kan khususnya taman bumi Ini. Itu semenjak ada adik-adik uh, Tampak depan atau muka itu memulai lebih enak lebih, uh, Kedepannya kayaknya kita lanjutkan enak Tapi, Ada fondasi AA. Terus tentang irigasi ya, irigasi tetes, irigasi irigasi tetes itu menurut saya sangat bagus sekali, sangat membantu membantu uh, untuk tenaga tenaga perawatan ya iya. perawatan. Dan kita akan mencontoh dari aja AD TKN dan selanjutnya ke depan, insya Allah nanti kita akan menyambung itu ke atas sampai samping oh. samping itu terus tentang kincir angin, kincir angin itu bagus kayak di, di Belanda ya, ya, ya. Di Belanda. Hmm. Itu sudah mulai ada yang selfie. Oh, hmm. untuk hari Minggu kemarin banyak yang selfie uh, anak kecil dan ibu-ibu, ibu-ibu. Ya. Hmm. Insya Allah kedepannya kita akan memajukan lagi dan melestarikan melestarikan untuk tamannya. Kemudian untuk terkait greenhouse pak. Oh greenhouse ya, greenhouse, alhamdulillah untuk greenhouse terima kasih untuk ada LKN. Untuk greenhouse kan tempat itu kebunga ya, membiarkan untuk uh, keperluan taman. Untuk keperluan taman selanjutnya dengan adanya greenhouse sangat membantu sekali dan tempat penyimpanan bunga terutama itu untuk keamanan dari kerah dari kerah <laughs> membantu membantu MTA MTC ini sehingga pengunjung banyak berdatangan karena tamannya kelihatan bagus sangat tepat sekali kayak ini. Terus otomatis menghindari monyet yang turun, sehingga aman dari gangguan monyet itu. Tempatnya sangat luar biasa sekali, terutama di perekonomian perdagangan yang tadinya faktor di SD sekolah manapun, istilahnya dihiburkan, jadi yang dagang di sana langsung kehilangan pekerjaan. Iya. E, nggak bisa perputarannya uang pun dengan cepat bekerja jadi banyak yang utang-utang pun nggak bisa bayar banyak keluhan keluhan sekali di desa dengan adanya bapak membangun kota visa, desa wisata itu eh, perekonomian agak pulih apalagi ditambah lagi kedatangan adik-adik KKN makin ramai wisatanya, jadi berdagang di situ bisa jualan pengunjung-pengunjung ramai sekali setiap sore apalagi malam minggu e, terus diadakan event-event setiap minggu biasanya entah mancing bersama, entah event reok segala macam jadi perekonomian bisa mulai kembali semoga adik KKN dari UNEDS ini selalu sukses karena bisa ngasih motivasi maupun uh, apa ya pengembangan masukan-masukan di warga itu Desa Pasirian terima kasih sudah menyambut dan menerima segala kelemahan dan kekurangan kami selama di sini terkadang air di Desa Pasirian sangatlah dingin namun dengan suasana sosial dan perhatian masyarakat yang hangat, Desa Pasirian dapat menjadi rumah kedua yang nyaman bagi kami. Terima kasih untuk teman-teman KKN kelompok 450, Putra, Isa, Ine, Widya, Dewi, Gilang, Jodi, Ila, dan Ilmi, untuk 35 hari yang telah kita lewati suka. sementara terkenang selamanya